Hai guys, Assalamualaikum Okey, kembali kita dalam kereta Hari ni aku nak makan ramen Baru daripada Family Mart, nampak tu Family Mart kat belakang Dia ada dua jenis, original dan juga Spicy, dalam tu Ada yang, apa, ada telur masin Dan juga chicken roulade Chicken roulade, tapi Aku nak pilih dua-dua, satu dengan Telur tu, satu dengan ayam, tapi ayam tu Tak ada pula, jadinya Cancel lah order Aku cancel order, aku beli satu je spicy Bersama Bersama telur hmm. Tapi telur tu pun dia tak Dia tak apa Tak potongkan untuk aku siap-siap Tapi sabar Sudahlah dah pagi ni Aku nak makan ramen pada pedas, -pedas Aku ada spicy lah, Tengoklah lah kalau rajin Patutnya aku nak buat yang spise original tu dengan telur yang spicy yang dengan ayam tu. tapi tu lah. Takde pula. Aku nak makan pedas sepap pagi. Minalah ais susu pisang kait. Harilah kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikulana fi marazam. Amin. Tapi dia macam dah terpotong sikit ke tak? Ha. Macam dah belah sikit tapi tak putus. Teras puah dulu okey. rasa kuah dia bismillah pedas tapi dia tak sama pun macam sebelum sebelum ni ada kuah ada ada aku ingat macam tulah tapi macam tak tak itulah rasa bukan tapi macam lebih ber, lebih berminyak yang ini rasa dia rasanya lah ajak cross like kan ni pastor tu dah lah nak expired sini macam mana Aku rasa ni mi dia je Aku ingat ni potong dah telur ni Nampak Dia tak potong Kena gigit Aku tak tahu nak explain rasa dia macam mana Dia pedas-pedas memang pedas Tapi dia berminyak-minyak sikit Tapi ramen dia macam plain Sebab memang saya rasanya ramen Jepun macam ni Dia lembut tapi dia macam plain Tak rasa tawar Lepas tu kena makan kuah tu okey lah Tapi memang pedas Lepas tu makan dengan Bila makan dengan dia punya apa telur tu Rasalah masing-masing sikit lah Macam balance lah Tapi mungkin kalau makan dengan ayam Lagi sedap berlaku Aku tak tahulah pedas dia Dengan pedas yang Dry ramen Apa yang Korean cheese ramen tu Tapi rasanya ni macam lagi pedas sekali Lagi kan? menyingat aku, aku pun tak ingat sangat Sebab nak kena makan sekali Tapi yang tu pun macam pedas juga Dia memang ingat lah Dia tak sama macam yang lain aku tak Tapi lebih rasa pedas tu kan dia macam tak ada rasa Manis ke <tuh> Macam tak ada rasa apa-apa Tapi macam rasa pedas je Bak ramennya pun memang plain So rasa tu dari kuah tu je Dengan telur tu lah Wah telur masin dia ok Perut <tipas tipas> aku nanti makan lah. Tapi kalau nak compare dengan Korean cheese ramen Dengan Korean dry ramen tu kita mestilah prefer yang tu lagi daripada yang ni, kan? Okay? Sebab tekak lebih kita. Sebab Lebih suka lah yang macam tu lah. Kan? Lebih sedap. Ada flavour full lah. Daripada yang ni macam kosong sikit. Tapi boleh je nak cuba kalau korang memang suka. Jepun punya ramen eh. Jepun lah kan ni. Aku rasa lah sebab tori-tori. Tengok dia punya laut pun. Macam tu je. Okay, kita makan lah lagi sikit, Okey, Sebelum aku tutup video. Ah Kalau... Dia punya yang spicy pun rasa macam ni Kalau original aku tak lah rasa dia macam mana Mesti rasa ori je Tapi yang pedas gila Macam samyang lah Level pedas tu ha, Kalau korang nak cuba boleh cuba Aku tak tahu aku akan cuba yang original ke tak. Sebab yang ni pun bulan tu akan habiskan Okay okey lah sebab ada rasa pedas tu kan walaupun dia tak terasa kan. aku nak tutup video jap dia kalau lauk dia ayam ke ha, macam lagi sedap lah kita tak suka makan ramen kos-kosong ni lauk ni telur je macam bosan, telur masin tu. sebab tu lah dibuat dengan telur masin sebab ramen dia pun macam tak ada level sangat, eh, susah tu. Tu je video aku untuk kali ni Untuk try ramen terbaru daripada Family Mart Kore uh, Jepun punya Dan Aku rasa dia okey lah, biasa-biasa je Memang nah, pedas ha, Cuma Kalau nak bahan yang Korean punya, aku prefer yang tu lah Daripada yang ni Tapi kalau korang minat, uh, rame-rame macam ni Minat rame mestilah boleh ha, Memang suka lah okay? Terima kasih pada yang sudah sudah menonton video aku Selamat ni, apa pun. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Ada yang belum subscribe, tolong subscribe dan juga tekan loceng. Apa uh, pun, bon, see you guys in the next video. Bye.